Uru, uru, Bi... Ada apa ini? Uhuh, seratus ten bul, eh sepuluh ten pul, ya, mantul sekali. Gua pengen gaca tapi takut nggak terlalu kepagi. <tuh> <tuh> Sorry, gua batuk. <tuh> Langsung gak <gacha>, kah ini <tuh> apa? harus kelarin ri 1 dulu ya ini gimana nih langsung gacha atau gimana ini ya Di WS Bang ya siap 100h yustar tutup perusahaan itu <laughs> tutup perusahaan wangi wangi wangi ya Lah, langsung saja lah boy boy Daripada kelamaan nanti malah jadi ampas ya kan Kelamaan ya kan Kita caranya itu dari sini Ya yeah, unik this Red up Boom Eh, eh salah dong Malah ngelag -like ya Boom Nah itu dia Langsung go now Waifu kunian Waduh dari tadi patchnya belum selesai-selesai. Unique test pakai kok buat nabs pribadi ya. <laughs> pemanasan, deh. Pemanasan kita pakai dua kali hal-hal saja. Teruslah, kaman, come on, kaman. Come on. Unique test datanglah ke papa, Unique test. Saya sudah mencari anda, Unique test. Tolong lilit aku, tolong delete aku, ya. Gara-gara Anda saya jadi masuk oks ya? Boom, biru putih dong. Waduh, nge kah? Wah, baya ni Waduh, nge kah? Tapi dah aman kan? Oh, oke okay, aman ya. Kenapa nggak dipakai? Langsung sajalah. Please, come on. Ada beberapa yang lag tapi bisa restart aman ya. Oke okay, lah. <coughs> humbalah, humbalah, humbalah, humbalah, humbalah ya. Bismillah. Ya. Please, come on aduh cok cok bintang lima lagi lu cok bintang lima lagi lo sepuluh halanya disimpan orundom dipakai good bang kocak gua ngesim sama kio binder <laughs> aduh haduh haduh ya allah lah bentar Oh, rasanya gue pernah kayak gini. Nih. Si meteorit muncul. Rasanya di mana itu? Di banner siapa waktu itu ya? Please, jangan 450 kali lagi, dong. Jangan seperti di anu. Di server CN jangan jangan jangan delay what? delay? oh iya juga ya, delaynya lama ya Arтор ya, Oke بllo woy men aduh oh, kenapa gua pakai lho udah 30 kali pull ya udah 30 kali pull siapa aja dapatnya dapatnya eh uh, apa tadi itu Si meteorit sisanya warna biru. Oh, men gua pengen nyimpan buat anu loh, Surti lo kartu kuning ini. <laughs> belum punya flame gua bang menerima handhold uh, itu yang tadi ya biru lagi kita tadi itu kan kita sudah 22 ya kan sekarang 23 gua cuma dapat lsium dupe lumayan acid drop 2 Woi acid drop gua masih belum dapat loh masih belum dapat itu acid drop tadi Duh, Miss Mike tuh. Hei bro, ikan Wih, sepuluh ribu. Sebelum cukup ya. Iya, masih belum cukup ya. Sungguh, ku merasa nyesal. Tapi nggak apa-apa, kita ikhlaskan saja ini. Jangan sampai usah jangan disebutkan. Nanti Yoster mendengar suara saya ini. Jangan disebutkan dulu ya. Semoga saja dapat lah ya. Dapat tadi 5. Oke, okay. dah 10. Oke, okay. aman. Dah, Farming 2 stick Apakah akan wangi? Bener, sustik kapan bang? Uh, dua minggu ke depan ya, sekitar dua mingguan. Ya. Sama bang, bintang 4 star susah. Nah, baru aja diomongin kan? Baru saja diomongin, masih masih yostar. Baru aja diomongin, langsung dapet. Hai, enggak, punya unit. tadi Tapi, kita pindahkan saja, siapa yang dekat dengan uh, no, ya gavial, beror juga vial. Gavial, waduh, masih belum elit dulu. Enak, no? sip. Ma Let's go. Bintang 6 Maksudnya apa ya, ya Bintang 6 maksudnya Bintang 6 nya masih belum ada Masih belum ada Bintang gatu Yuk ya, mau pepuker poke lagi dong di sini yang di next banner next banner katanya si Thor ya kan nanti itu ada Thor lagi itu kan dua kali periode itu si Thor dan si test juga direset lagi itu jadi 10 kali garanti itu garanti bintang 5 tapi nggak tahu juga sih kalau di in ada lagi atau enggak nggak tahu juga Kalau nggak salah 10 kali poolnya itu dapat pas di pertengahan minggu, kalau nggak salah. No itu gara-gara yang Anu itu kan? Yang komplain Doktor, di Anu ya kan? Eh? Yang di next banner. Yang di next banner kan seharusnya si Anu ya kan? Si... Anu, di kayaknya bakal beda deh. Oh, beda ya. Oke lah, siap lah. Lava Lampas ternyata Bentar ini udah berapa kali Ini tadi 8 ya Iya dong 8 dong Jumlahnya total 8 ya tadi ya kan 8 24 Eh ya 22 ya kan Tambah 2 yang di awal jadi sekarang ini sudah 32 kali puluh ya. Aduh kuning lagi dong. Hehehe. Bismillah. Kambing cuy. Gitu. Oh, Gak dapet-dapet nangis di pojokan. Iya betul. Gak dapet-dapet nangis di pojokan. Alhamdulillah poten 6 Akhirnya dipikosnya jadi 8 ya. Oh ini sudah 2.34 34 lima Bro Bintang 4 lagi, waduh. Kalau di server CN itu bintang 5 terus. Ini bintang 4 terus. Mana bintang 5-nya ini? Bintang 5-nya masih belum ada loh. Baru pertama itu si siapa itu meteorit lo The Heckman. rip pribadi. Janganlah, jangan Bodo dong. drop lagi dong. Ini Astaga naga Dapat tadi itu Gua udah nggak ngitung lagi udah berapa Yang intinya ini tadi 4000 lebih ya Dapat berapa itu tadi 8 kali pula mungkin 2 Oh ada 3 kali ya Ya mungkin dah 48 gua yang dapat rate off nggak nyesel karena operator baru ya kan operator baru sih aman no. spot apakah tanda-tanda karena spot muncul di awal-awal ya dan ini yang terakhir +1. Lomeng. What the no no Allah. Lomen Apa ini? Kenapa lomen Anda datang lomen sekarang? Lomen What? Lomen What? What the heck man? As. What? Lomen What? Lomen Oi. Aduh. Kenapa sama kayak Doni Gunawan, cu? Aduh, aduh, kenapa anda muncul sekarang loh? Waduh, lima puluh kepul lagi baru dapat minta ular dikasih naga, mengsedih. <tuh> Hebat sekali buruannya ya. Ternyata di hutan rimba ada naga. Ternyata, <tuh> gua baru sadar itu ada naga. Ternyata ya lanjut saja lanjut siapa tahu ada di sebelahnya ya kan wow oh, ternyata bukan ya tetap pull lagi siapa tahu ada di sebelahnya yostar mah gitu naga tersembunyi Rit was taufur nujum sama seperti di CN dapat rit lagi dong. What the heck? Lepet drop lagi. No naganya. Eh, naga nya enaga pula ularnya enggak dapat aduh aduh lah hai hai nafsu pribadi, fix ini karena gua main dua akun ya, main dua akun jadi <tuh> jadi kebagi, jangan sampai surter nggak dapat, harus dapat, harus red up, please red up surti surti please red up ya, dapat dua naga, eh dua naga, oh itu red ya. Marit naga ya? Gua baru tahu Sudah ku duga, jadi nangis di pojokan gak nih? Jadi nangis, aduh Aduh aduh Enggak sih, kagak jadi nangis Karena dapet Chen ya Karena dapet Chen, ya. gak jadi nangis Akhirnya, Chen, mana Chen? Akhirnya saya lebih cepat daripada teman saya ya Tak eh, kan, bukan ini. Kore yo kimi Akhirnya tidak berdebu lagi. <coughs> nungging, nungging, nungging Oh ho ho, boshi. Nanti habis live stream, kepikiran kok ularnya enggak pulang, best.